Boo! <coughs> Sudah merespon Bagus Terima kasih Ingatlah, bagi seorang dokter Tidak ada yang lebih melegakan selain menyelamatkan nyawa pasiennya Jika kau menghadapi situasi seperti itu lagi Ingat baik-baik Maka kau tidak akan panik Kau mengerti, cepat kemari hmm. Datanglah, semua orang ingin tahu Seperti apa dokter Nadini Dari RS Suryodaya Bibi, polisi, Bibi itu polisi. Bibi, polisi, katakan, kamu bilang apa? Bibi itu menelpon polisi, tapi pesta, pestanya tetap berlanjut, pesta semang. Terima kasih, nak. Kau dokter yang cerdas dan menjanjikan di Jaipur. Kau menolong hidup seseorang. Bu, aku juga ingin jadi dokter kalau dewasa nanti. Iya, nak. Tempat di mana anak perempuan dipaksa menutupi wajah dengan kerudung, telah kau hias dengan jas dokter. Kau memberi pelajaran baru pada Jaipur, nak. Iya, iya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, terima kasih. Terima kasih. cil. tapi jika diletakkan di depan nama kalian semua maka kalian akan tahu nilainya kita jadi istimewa hingga tidak ada bapak atau ibu yang bisa mendugatnya jika kalian beritahu orang lain bahwa kalian adalah dokter maka mereka akan langsung memberikan hormatnya pada kalian di India obat-obatan dianggap sama seperti doa dan dokter dipandang bagaikan seorang dewa bukan posisi rendahan. Tapi tanggung jawabnya juga tidak kecil Hari ini dokter dari RS Suryadaya telah membuktikan bagaimana cara untuk melaksanakannya Dia baru bergabung pada hari ini Dokter Nandini Dia menyelamatkan seseorang dalam perjalanan menuju rumah sakit Sekali lagi tepuk tangan bagi dokter Nandini Cukup cukup semoga diberkati hari ini sangat istimewa bagimu nak aku bangga padamu terima kasih pak ini ayahku inspirasi dan panutanku dokter Naris goel yang mendirikan rumah sakit suruh yang 35 tahun yang lalu demi membantu masyarakat tidak takut pada siapapun dan melaksanakan semua kewajiban kita tanpa jatuh pada keserakahan dan juga yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang baik sebelum menjadi dokter yang baik. Sesuai tradisi rumah sakit ini maka mari kita bersumpah dengan para dokter baru untuk mengikuti semua peraturan. Kita akan melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Silakan. Jangan sampai warga desa yang miskin tidak dapat bantuan medis karena kekurangan uang saat yang sulit bisa melemahkan kita untuk sementara waktu tapi kalau kau meneruskan perjuangan hal itu bisa memberimu Jalankan. Semoga diberkati nak. Semoga kau bahagia. Di mana Ibu? Nandini? Ibu, dokter rumah sakit yang terkenal Ibu hampir tidak percaya Aku juga tidak percaya, Bu Tapi berkat dorongan kalian, aku bisa berhasil Jangan keras-keras, jika saudaramu sudah mendengarnya, dia akan marah nanti Dan bilang kalau ibu lebih sayang padamu Ibu Sudah, kau datang tepat waktu. Kau tahu tidak, saudaramu ini ditunjuk untuk menjadi dokter di rumah sakit yang terkenal. Rumah sakit Suryodaya. Banyak sekali saingannya di sana. Mereka hadir untuk wawancara. Tapi ternyata, saudaramu yang diterima. Hanya sedikit dokter dari Rajasthan yang mendapatkan kesempatan ini. Pengabdiannya pasti akan membuahkan hasil. Ayo, berikan dia manisan. Makanlah, selamat ya Selama ini aku tahu Dia sekarang menjadi dokter Dia lulusan kedokteran Karena pendidikannya maju Dan juga meninggalkan yang lain Hih, ya, kan? Oh ya, kenapa kau tidak belajar Untuk lebih dari kakakmu uh, Ayah harus ke kantor Ya, Ikut aku Baiklah Ayah polo sekali ya Mana mungkin aku belajar darimu Jika begitu aku yang maju Dan kau yang ketinggalan jauh Apa maksudmu sudah Mana mungkin kakak beradik bersaing Iya Tapi kita bukan kakak beradik Kenapa kau selalu mengingatkan aku tentang itu? Sebenarnya aku berusaha untuk melupakannya. Tapi setiap kali aku melihat ayah dan ibu menggantungkan harapan padamu bukan aku, aku jadi ingat semuanya. Mereka menyebutku putri mereka. Tapi aku ingat itu semua setiap kali mereka memperlakukanmu seperti anak kandung mereka. Walau aku berusaha keras menjadi anak kesayangan mereka, kau selalu meraih sesuatu dan aku selalu dianggap tidak penting. Mereka tidak melihat semuanya Kadang aku berharap akulah yang jadi anak angkat Dengan begitu setidaknya aku dapat kasih sayang seperti dirimu Sudah, ibu dan ayah sama sayangnya kepadamu Sudahlah, tidak usah dikatakan Aku tahu semuanya Jangan berkata begitu Jika ibu dan ayah dengar Mereka pasti akan merasa sedih Jangan sok mengajariku bagaimana cara membahagiakan ayah dan ibuku sendiri. Itu sangat menyakitkan jika kau bersimpati pada mereka. Kenapa tidak beritahu mereka? Siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya? Karena sekarang mereka orang tuaku, mereka yang melahirkan dokter Nandi. Kejujuran, tapi tidak bisa memadamkan begitu saja. Dalam perjalanan kehidupan ini, jangan pernah menjauh dari jalan kejujuran, ujian, dan juga derita. Kalau ibu tidak bersama kalian Ya kalian mungkin tidak bisa melihat ibu Tapi ibu akan selalu mengawasi kalian berdua dari jauh Sayang, kalian berdua harus bisa memanggil putrimu, Dokter Nandini dari Rumah Sakit Terkenal di Jaipur. Aku mengambil langkah pertama dalam memenuhi janjiku. Aku telah berjanji, aku tidak akan menyebarkan Abu Ibu sampai semua pasien Rajasthan mendapat perawatan dan mereka semua mengenal Rumah Sakit Anandi Memorial. Janji Putrimu, dokter Nandini. Nandini, buka pintunya. Di luar berbahaya. Tidak dikunci, Ibu. Uh, untunglah kau bukakan pintu. Jika musuh melihat Ibu, tamat riwayat Ibu. Ayo masuk. Ayo, ayo, ayo. ayo. Sebut putri ibu musuh, ibu tiga sekali, lalu apa? Bukankah dia juga memusuhi saudaranya? Hmm, ibu? <Sih> ayo, terimalah. Ibu yakin dia pasti marah-marah setelah ibu pergi, benar Dia selalu memanfaatkan keadaan. Sekarang, ibu balas, ibu akan mencurahkan kasih sayang ibu padamu. <Sih> ini, ayo lihat. Ayo, ayo, ayo. Semua ini ibu bawa dengan diam-diam. Sepertinya ada yang tidak beres ya. Iya, kau juga pasti tahu itu kan? <laughs> sudah yang malang, dia pasti marah-marah pada ibu. <laughs> ibu, untuk apa alat rias ini? Maksudmu? Bagus sekali, tapi aku tidak bisa memakai riasan. Lalu? Mulai sekarang kau pakai riasan ya? Hmm? Hei, berdandan yang cantik seperti anak perempuan lain. Kau kan sudah jadi dokter. Bekerja di rumah sakit yang terkenal. Kau harus terlihat cantik saat ada pemuda tampan yang menatap. Mulai sekarang pakai ya. Ini bagus sekali, Bu. Tapi aku tidak bisa memakainya. Sungguh. Kau ini sangat berbeda. Apapun yang ibu lakukan padamu, kau selalu merasa berlebihan. Tapi sudah, dia kebalikannya. Apapun yang ibu lakukan untuknya, dia tidak pernah puas. Kadang-kadang, ibu merasa kalau di dalam dirinya itu ada arwah dari seorang ratu. Ibu, dia masih muda. <laughs> oh ya, aku tidak mau bicara dengan ibu lagi kalau ibu mengejek sudah. Begitu ya? Kau tahu, jika ibu sampai mengejekmu di depannya, dia pasti akan langsung senang. Dia tanggapi serius, Ibu ini semakin menarik.